Kuenya dimakan dong, kue ini. Senang kan? Iya. Sambil dimakan. Nanti kalau ada kue lagi dikasih lagi ya. mantap kopinya enak? enak siapa yang sering kasih kopi nah, Hah? situ siapa alo kasihin situ oh kalau yang, aku, yang aku, lain ada yang kasih ada siapa alo kemarin ada alo tayrak itu masuk aku situ ah dikasih kasih apa sama anonanati nasi juga ya. oh. kuenya dibakan dong kuenya Sana. hmm ada bantu ah bantu Mantu, di mana? Kerja. Uh, sudah lama jelas sering jalan-jalan. Enggak, sering jalan sendiri sering. Sudah lama, sudah selama. Pak Diman sering saya lihat berapa puluh tahun yang lalu, sering lewat lojanan juga. Iya. Jalan sampai di mana? Jalan ini aja. Ah, sampai? Sampai rumah. Sampai sana ujung. Ya ujung. Itu kan ada anggapannya apa R1, ya, itu jalan satu yang manggil jembatan. Hm, itu ada jembatan sana. Cara ya. satu. Penggiring kali, ah. Iku tersanyian jembatan hmm. Saudara berapa? Kakak, Saudara, ada, kakak. Ada. ada kakak. Ada. Berapa? Satu. adik adik ah, Sudah meninggal. Sudah meninggal. iya Oh. Sudah tusuk hmm. Pak Diman nggak ada kerja? Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Jalan aja ya. Guys, cukup sekian Bincang-bincang kita dengan Pak Diman. Dada dulu, dong dada dulu. Mana tangan nah, nah. nah, gini, gini, gini. Tangannya gini. Nah, beliau sudah pakai baju. diberikan oleh saya celananya juga udah ganti walaupun baju dan celananya apa adanya tapi ya lebih bersih dari sebelumnya mudah-mudahan Pak Diman ini rezekinya banyak lancar banyak yang kasih ya semuanya dimakan dimakan juga oke guys Sobat yang ada di seluruh Nusantara, demikian konten saya kali ini: bincang dengan salah seorang ODGJ yang ada dan tinggal di sekitar Palaran Kelurahan Simpang Pasir. Tonton terus channel Master Kahar Expedition untuk menonton. Dan melihat video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada dulu pak Dada. Halo. Tangannya diangkat dong. Ya. ya. Nih plastik dibungkusin aja itu ya. kuenya nih. Ya, masukin kuenya. Simpan dulu, dong. Pokoknya, ini mau kemana? Ini setelah ini Hah? mau kemana? Udah pulang, sudah. Pulang sudah. Rokoknya di bawah aja. Ambil. Ambil. Ya. Ya, assalamualaikum. Eh, hey, sini. Nah, simpan ya. Ya. Dah, ya. Ya. Hai, hai, hai, hai,